Assalamualaikum, oke jadi pada video kali ini kita akan membahas masih dengan barang yang sama yaitu Soundcard P8 Tapi pada video kali ini kita akan membahasnya lebih detail lagi apa saja fungsi dari tombol sebanyak ini yang ada di Soundcard P8 Serta tutorial cara cover lagu menggunakan Soundcard P8 Bagaimana caranya dan apa saja fungsi dari tombol ini, maka ikutin terus video ini Jangan lupa di like, komen, serta subscribe Oke, jadi pada sound card P8 yang kita bahas kemarin itu memiliki. Nanti, kalau kita beli sound card P8 di Shopee, kita akan mendapatkan satu sound card. Yang kedua, itu mendapatkan tiga kabel USB. Ini untuk kabel yang pertama, itu kabel light. Yang kedua, kabel USB biasa untuk charger. Dan yang ketiga, itu ini, tiga kabel. Dapatkan sama, yang dua kabel sama, yang satunya untuk charger jadi pada soundcard P8 ini memiliki banyak sekali tombol yang ada di sini uh, yang pertama itu ada treble yang kedua ada bass, ada record, musik, dan monitor dan yang atas ini ada untuk volume mic dan volume echo nya nanti apabila kita mau record pada saat cover lagu itu kita bisa menggunakan echo nya dibesarin sedikit echo itu biar suara kita agar terdengar seperti mengemah itu ehonya kita besarin nanti dan mic juga kita bisa diatur di sini apabila mas kurangan suara kita masih kurang jelas itu micnya bisa kita besarin lalu apabila kita mau setting langsung mau record itu yang kita perlukan itu apabila mau record pakai gitar itu kita harus nambahin satu alat yang bernama komputer gitar kita juga bisa dapat ini di shopee gitar 3,5 sampai 50 ini udah dapat komputer gitar seperti ini. Jadi komputernya itu jack 3,5 sama jack untuk mic Ini seperti ini untuk dicolokkan ke gitar nantinya. Jadi langsung saja kita tutorial langsung untuk cover lagu. Ini langsung dinyalain, dinyalain aja. Nyalainnya harus perlu sekitar 2 detik baru nyala. Ini berarti udah nyala dan jangan lupa kita atur itu volume mic kita atur kalau saya di jam 12 kelihatan jam 12 dan evo itu kalau saya biasa pakai itu sekitar jam setengah 2 evo sekitar setengah dua ya kemauannya maunya kalian aja maunya yang gimana jangan lupa juga apabila mau record pada saat cover atau karukian itu stop Webnya, softwarenya itu harus dinyalain. Nih, ini, ini softwarenya harus Kita coba ya. Ini saya pakai apa? Pakai sound biasa speaker. Jadi kita masukkan ini colokan speaker ke earphone speaker. Oke, jadi di sini saya udah di, udah dicolokan mi Untuk pengaturan volume mic, di sini saya buat full ya volumenya yang golf sih arah jam 4 belum, belum terlalu ataupun dan EHO nya itu di jam 2 EHO itu colokan mic-nya ke ke mic colokan mic ada tulisan di bawahnya itu mic itu colokan yang kedua itu earphone speaker ini suara yang timbulkan ini dari speaker dan yang ketiga itu pakai kepan instrumen colokan untuk gitar. Ini. Colokan mana instrumen. Seperti ini. Jadi kita mulai saja kita colokan ke Aku tidak Oke seperti itu untuk cover gitar. Jadi kalau untuk mau, cek. Jadi kalau mau uh, karaoke, tinggal yang kemana instrumennya itu dicolokan ke HP atau ke laptop untuk lagunya seperti itu. Oke, jadi tadi tadi adalah percobaan kita menggunakan tutorial cover gitar menggunakan soundcard P8. Jadi kita akan bahas detail tentang soundcard P8. Apa saja itu kegunaan dari soundcard P8. Apa saja gunan tombol-tombol yang ada di sini. Banyak sekali tombol dan banyak sekali lubang yang ada di belakang soundcard P8. Ini gunanya untuk apa saja. Kita bahas sekarang. Oke, okay, jadi ini soundcard P8. Banyak sekali tombol yang ada di soundcard P8 ini. Nih. Oh, jadi yang pertama itu ada electro, pitch bed, elimination, software, software. MC dogle Do, Do, ini fungsi yang pertama itu volume, volume mic ini untuk membesarkan suara mic, biasa ya membesarkan dan mengecilkan suara mic dan kedua echo, echo ini fungsinya untuk memberikan kesan nuansa gemah pada suara kita yang kita timbulkan dari mic itu echo biasanya echo, ini untuk treho. Ini ada treble, bass, record, musik, dan monitor. Untuk treble, treble itu ya mengatur suara kita. Bass ya biasa bass. Record itu untuk me pada saat kita merekam menggunakan live satu dan live dua. Nanti kita bahas nih yang belakang. Live satu dan live dua itu uh record. Biasanya di saya itu gunakan dipulin semua treble, bass, record dipulin musik juga saya pulin dan monitor saya pulin musik itu suara yang ditimbulkan pada saat kita merekam menggunakan kempana instrumen jadi musiknya juga harus dipulin dan monitor monitor itu adalah suara yang ditimbulkan kalau kita menggunakan headset atau speaker jadi kalau kita kecilin suara monitor itu tidak ada suara di Suara kita keluarkan di monitor kita atau di headset atau speaker itu tidak ada suara kalau monitor kita kecilkan kalau kita besarkan ya keluar suaranya ini suara yang saya hasilkan dari soundcard di 8 itu saya mencolokkan live 1 langsung live satu itu colokan ke handphone langsung saya menggunakan kamera handphone langsung jadi kita kalau suara micnya kita kecilin test test test test, test ini suara IHU, kalau suara IHU saya besarin, tes cek satu, tes itu ada suara gemah, bergema kan, agak beda suaranya kan, sudah terasa, cek tes tes test, test, satu, dua, check. Kita test yang elektro, kalau elektro kita tekan, cek cek cek ada suara, agak beda kan suaranya, itu kalau elektro kita tekan satu dua Tess, satu 2 cek cek itu elektro agak beda kan suaranya kalau elektro ini pitch bend pitch itu untuk suara kita itu beda ada suara laki-laki suara perempuan kayaknya ini kalau betes-betes nah ini suara cowok yang dihasilkan dari shortcut B8 cek ini pitch. suara Hmm, kayak suara siapa ya? Suara perempuan kayaknya Cek, cek, satu ruang Ini suara anak kecil Cek, satu ruang. ini suara robot Kayaknya ah, ini suara robot ya? Oke, okay. cek, satu ruang. tiga Cek, yes. Ini suara, ha? Panjal borak, ini kayaknya <laughs> Ini suara panjal borak, oke okay. Cek, oke, okay. ini suara Laki-laki uh, ya Kalau perempuan ini suara laki-laki kayaknya cek sateroa ini suara dari siapa ya? enggak ehm, tahu sih berapa Itulah dari dari pitch bed banyak suara yang dihasilkan dari pitch bed kita lanjut ke elimination elimination itu apa? cek tes sateroa ah apa ya bedanya? tes tes tes tes tes cek tes Hah? kalau elimination ini aku kurang tahu Kurang kayaknya eh, enggak ada perbedaan ya, coba kita ulang. Tes, tes, tes, tes, tes, tes, ada beda ya. Hmm, nanti kita cari tahu. ini sini fungsinya tuh apa. Soap, soft software ini untuk kalau kita mau cover lagu atau karaokean itu pakai biasa saya tekan nih. software ini harus diaktifkan, soalnya suaranya beda. Lebih jelas kalau pakai software test Tes, tes, tuh kan, kalau pakai software suaranya udah beda. Cek tes biasa aja tes tes lebih kayak garing begitu ya suaranya kalau pakai software. MC MC ini kalau mau MC. Oke okay. kepada seluruh tamu undangan dipersilakan untuk ke panitia itu MC. Tes. Uh, Doug Blake ini kalau kita hidupkan. Ini kalau biasa nih kalau nggak ada musik ya biasa aja. Tapi kalau kita celokkan ke inst keban instrumen itu kalau kita sedang berbicara begini, jadi suara musiknya itu nggak enggak ada gitu. Dia tuh tenggelam. Jadi pada saat kita sudah berbicara nggak ada lagi suara, baru suara musiknya timbul. Ya begitulah dokle. Dok Jadi ini ada banyak sekali yang dibawa ini ya efek-efek biasa seperti kanan ah, ah, suara burung ah, suara kenapan teriak-teriakan uh, ini like hmm. abislah ini kiss <laughs> tertawa tepuk tangan ya ini perhatian perhatian perhatian perhatian Nah, begitu hmm, yeah. Ini song 1, song 2 nah, lanjut. lanjut ke song 2 Oke, okay. itu untuk bagian depan Bagian depan kita sudah bahas Untuk soundcard V8 ya Kita lanjut ke Bagian belakang dari soundcard V8 Ini dia ada live satu, live 2 gempa instrumen, charging, earphone speaker, headset, kondenser mic, dynamic mic, dynamic mic. Ya, jadi fungsi yang pertama itu live satu. Live satu ini berfungsi untuk recording pada saat kita merekam. Itu, ini live satu seperti ini, kabelnya. Ini kabel live satu, ini yang ini yang biasa ini kita colokkan ke live 1 dan yang ini langsung kita colokkan ke ke handphone jadi yang suara yang kita yang kawan-kawan dengarkan ini dari langsung dari HP ya tidak ada editan jadi live 2 itu sama fungsinya seperti live 1 pan instrumen pan instrumen ini digunakan pada saat kita mau uh, masukkan lagu bisa juga dicolokkan langsung ke gitar jadi kalau pak gitar ya seperti tadi pakai komputer gitar kalau mau langsung colokan mau kalau langsung colokan ke suara yang mau kita hasilkan dari komputer atau mau dari laptop itu bisa langsung colokan dari panel instrumen charging ya, charging yang ngecas biasa Airphone speaker Airphone speaker ini untuk monitoring jadi kalau kita mau mendengar itu pakai headset jadi sekarang ini saya lagi pakai headset pakai earphone speaker dan headset headset ya kalau headset biasanya kalau yang ada micnya gitu itu pakai headset tapi yang kalau nggak ada mic headset biasa pakai di earphone speaker serah mau pakai yang mana earphone atau headset condenser mic condenser mic ini ini mic yang biasa saya pakai itu pakai condenser mic tapi kalau kawan-kawan mempunyai mic biasa atau mic dynamic itu di sini lubangnya mic dynamic kalau ke langsung sini Ya itulah tadi video singkat tutorial cara menggunakan soundtrack V8 untuk cover lagu, menggunakan gitar, dan untuk karukian itu nanti udah ada hasilnya, itu lihat saja nanti di link deskripsi, nanti silahkan klik saja. Ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, dan apabila mau tanya-tanya serta kritik atau saran, langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa juga di share Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi orang lain serta teman-teman sekalian. Mungkin itu saja. Akhir kata walhidayah warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.